Jadi saya datang uh, ke Finland sebagai mahasiswa cuma waktu itu memang ketika kita kuliah di atau sekolah di Finlandia kita ada kita ada libur pas summer yang yang uh, yang bisa dikategorikan cukup lama ya sekitar tiga bulanan atau empat bulan lah jadi rata-rata orang sini kalau misalnya waktu summer itu uh, diisi dengan bekerja gitu karena memang uh, karyawan atau pekerja di Finlandia selama summer itu mereka libur gitu jadi kayak menikmati menikmati alam atau uh, atau menikmati kebersamaan dengan kolega atau teman atau saudara atau keluarga pergi ke cottage jadi selama summer rata-rata Kantor di Finlandia itu uh, apa ya tutup itu cuma memang operasi tetap berjalan yang mengoperasikan siapa jadi itu rata-rata mahasiswa. Jadi itu summer training di sini juga berbayar juga jadi meskipun uh, kategorinya training tapi memang karena karena memang yang didapatkan lumayan banyak kalau kita dibandingkan dengan Belanda kita di Finlandia itu. Uh, apa ya? Untuk salarinya bisa bisa dikatakan empat kali lipatnya dari Belanda untuk untuk menjadi trainee. Cuma memang ekspektasi dari kantornya juga lumayan besar. Jadi banyak benar-benar uh, responsibilitynya yang dikasih seperti memang karyawan beneran seperti itu. Setelah uh, summer trainee 4 bulan uh, kembali lagi ke kampus. Uh, untuk menyelesaikan beberapa kursus, terus uh, untuk tesisnya juga saya bisa melanjutkan di perusahaan yang sama. Saya saya research di situ juga uh, berbayar, juga sekitar mungkin tujuh bulan untuk research, untuk uh, improvement atau development salah satu, ya salah satu bisnis unit di sana. Ya, tujuh bulan di situ jadi benar-benar uh, real real uh, thesis thesis work di situ eh uh, setelah thesis work kalau memang kita bisa uh, kita bisa menunjukkan kalau kita bisa apa ya ya capable kita bisa di-hire juga menjadi full time permanent employee after graduation gitu untuk uh, tipsnya setelah uh, untuk tipsnya setelah setelah datang ke Finland kalau memang mau mencari pengalaman di ya di perusahaan atau di industri di sini perbanyak koneksi baik di akademisi, praktisi atau social community. Jadi kayak ikut kegiatan atau project-project sebenarnya banyak sekali ya kayak project-project dari dari profesor ataupun dari social community gitu. Jadi saya pernah juga terlibat kayak di food bank di kayak kayak social community untuk mendistribusikan makanan-makanan seperti itu. Dan itu cukup cukup membantu saya juga. Jadi kenal banyak orang di situ. itu. Untuk tempat kerja sendiri saya juga dapat dapat rekomendasi juga dari dari profesor saya di kampus gitu. Terus setelah kita setelah kita bisa mendapatkan banyak koneksi itu gain the trust atau peroleh kepercayaan dari mereka dengan apa ya, dengan menunjukkan kalau kita kerja itu sungguh-sungguh seperti itu. Jadi kayak misalnya rapat atau apa ya kita sebisa mungkin memang on time gitu, jangan dibawa budaya-budaya yang jelek ke sini gitu. Ataupun memang ataupun memang uh, apa ya uh, cukup kritis terhadap terhadap terhadap uh, segala sesuatu yang ada di sekitar kita gitu terus fakta-fakta yang ada atau fakta bekerja di Finlandia tidak ada hirarki. jadi uh, Uh, antara manajer atau atau di bawah manajer atau even uh, direktur atau paling atas tidak ada hirarki kita bisa makan bareng atau kita atau kita bisa berada di satu meja bareng diskusi sesuatu. Jadi uh, jangan khawatir kalau memang ada unek-unek atau ada saran atau improvement itu sangat sangat didengar seperti itu. Jadi tidak ada hierarki kita bisa panggil mereka dengan nama nama atau ya cukup dengan nama inovasinya sangat tinggi jadi uh, di sini tuh nggak ada kayak uh, innovation day gitu yang ada hari yang dimana oke okay, semua employee harus berlomba-lomba mengeluarkan ide ya inovasi itu bagian dari bagian dari kehidupan sehari-hari ya kita uh, kalau misalnya ada kepikiran mau improve apa atau meng atau menunjukkan sesuatu ya tinggal diomongkan aja gitu kan tinggal diomongkan kalau memang itu uh, it setelah didiskusikan kalau memang itu uh, doable atau bisa dilakukan itu biasanya digodok bareng-bareng itu jadi inovasi itu bagian dari uh, ya bagian dari kehidupan sehari-hari itu terus work-life balance udah pasti di sini nggak ada yang saya alami selama ini nggak ada lembur sama sekali jadi kayak mau berangkat jam 7, pulang jam 3 ya jam 3 Ted harus pulang gitu uh, ya flexi time juga kalau jam 8, jam 4 seperti itu pulang uh, nggak nggak pernah saya temui sih teman-teman yang lembur di kantor juga gitu terus generous spet lift juga jadi yang seperti saya infokan tadi uh, summer bisa libur sekitar sebulan gitu winter bisa libur sekitar uh, dua minggu dan itu berbayar juga terus berhak atas finish social security. Jadi ketika kita bisa bekerja di sini kita berhak atas social security meaning kita uh, kita kita bisa apa uh, ya, sekolah di sini lagi gratis gitu atau mau mau kuliah atau mau mau belajar apapun di sini gratis. Ataupun uh, kesehatan juga gratis juga ataupun kalau memang udah berkeluarga di sini Uh, untuk anak-anaknya juga sekolahnya gratis, seperti itu. Dan ataupun akses-akses ke social security yang lain. Dan kayaknya itu tadi semuanya. Terima kasih atau kitos di bahasa Finlandia. Baik, terima kasih ya Mbak Linda. Sangat menarik sekali ya teman-teman rekan-rekan jadi pengen ke Finlandia. Apalagi kalau lihat Aurera ya. Aurera, hmm, itu suku, uh, cukup susah ya sebenarnya. Saya pernah mau memburu Aurora di Rusia juga. Itu juga susah. Ya. Ini apalagi kalau ketemu Aurora. Pasti senengnya minta ampun. Karena cukup susah sekali kalau murah Aurora. Apalagi momennya memang nggak pasti tiap hari ya Mbak Linda juga. Kadang muncul Aurora ya. juga. Ya kalau Aurora rata-rata uh, memang waktu. Spring ah, waktu spring waktu autumn ya, sekitar habis summer ke menjelang ke winter ataupun winter saat ini. Ini udah masuk spring sih ya, enggak memang enggak setiap hari, jadi ada waktu-waktu tertentu. Benar, Mas Rektor. Terima kasih. Ini langsung saja, Mbak Linda. Ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan uh, kita, rangkum saja ya. Ada pertanyaan dari uh, rekan kita ya, ini ada Pak Pandey dan... Pak Pandey Santosa dan Mas Muhammad Yasidus Sukri dan Bapak Muhammad Yasidus Sukri beliau menanyakan kalau bahasa mengantarnya waktu perkuliahan ini Mbak Linda menggunakan bahasa sehari-hari bukan bahasa sehari-hari sih bahasa Inggris atau bahasa Finlandia Mbak dan apakah kita harus bisa bahasa Finlandia ya tepatnya juga dan itu yang pertanyaan pertama, dan yang pertanyaan kedua dari segi, segi biaya hidup bagaimana ya Mbak, kira-kira apakah cukup ya? Misalkan kalau, hmm, tadi kan Mbak Linda juga bercerita terkait eh, makan itu tidak terlalu mahal ya, ketika berapa euro, dua sekian euro. Kemudian juga untuk mendapatkan, eh, untuk bisa dapat visa nih, visa pelajar atau visa untuk kerja, kita iya. perlu dapat LOA dulu atau prosesnya seperti apa? Tadi kan kalau Mbak Linda memang e, studi di sana, kemudian lanjut langsung kalau yang e, ingin berencana mengajukan visa pelajar ataupun visa yang iya. bekerja. Ini juga ada salam nih, thank you tos. Juga kitos ya bahasa ini ya. Terima kasih Mbak Linda, ini iya. pertanyaan iya. dulu. Ya, makasih kasih Mas Rito sama teman-teman yang bertanya. Kalau untuk bahasa pengantar tergantung sebenarnya memang uh, program studi yang kita ambil. Rata-rata kalau misalnya kita memang mengambil master degree, itu rata-rata uh, memang berbahasa Inggris. gitu Jadi uh, jadi semuanya bahasa pengantar atau mau perkulian atau yang lain-lain juga bahasa Inggris. gitu Cuma memang ada, kalau misalnya mau datang ke sini untuk uh, program studi S1, itu tergantung juga program studinya ada beberapa yang memang uh, bahasa finis tapi rata-rata memang orang internasional itu datang ke Finlandia itu untuk melanjutkan uh, ke jenjang S2. Kalau untuk S1 memang harus benar-benar dilihat dulu program studinya terus yang ditawarkan bahasanya bahasa apa gitu. Tapi orang sini yang seperti yang saya sampaikan tadi uh, seperti Belanda, bahasa Inggris itu benar-benar Uh, benar-benar uh, menjadi bahasa kedua atau bahkan ketiga, uh, ketiga atau bahkan bisa kedua. Jadi di sini uh, bahasanya bahasa finis, bahasa swedish juga atau swedia, terus bahasa inggris. Rata-rata semuanya bisa bahasa inggris, jangan khawatir. gitu iya. Di level paling. Jangan khawatir, bener -bener. Bener. Jadi jangan khawatir terus ya, Bapak Iya. Selalu... Iya, Mbak, silakan Mbak, mohon Terus untuk uh, ke, uh, biaya hidup, ya. Untuk biaya hidup uh, sebenarnya, untuk datang ke sini sebagai mahasiswa itu ada aturan dari pemerintah Finlandia. Itu sekitar 560 euro per bulan. Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar berapa ya? Itu ya, ya sekitar hampir 10 juta ya. Nggak sampai mungkin, nggak sampai 10 juta, mungkin sekitar... Uh, Oke, okay, uh, 89 juta per bulan. Gitu. jadi itu bisa mengcover untuk uh, apartemen uh, ya makan dan lain-lain itu kalau misalnya memang uh, gaya hidupnya yang ya layaknya mahasiswa sebenarnya itu lebih dari cukup itu. Uh, mahasiswa memang banyak mendapatkan subsidi kalau di Finlandia karena memang pendidikan itu sangat uh, sangat di Sangat didukung oleh pemerintah, jadi mulai dari apartemen, makan, ataupun transportasi, semuanya ada subsidi di situ. Uh, selanjutnya tadi, uh, untuk... Satunya lagi apa tadi ya, Mas Rito? Untuk visa. Untuk visa okay. belajar ataupun visa yang kerja? Ya, untuk visa sendiri, uh, kalau visa belajar, uh, untuk visa belajar pastinya... Uh, Teman-teman bakal dapatkan kalau misalnya memang teman-teman udah dapat ya letter of acceptance atau surat-surat uh, penerimaan dari kampus. Terus memang teman-teman memang berencana uh, berangkat ke sini, uh, teman-teman ajukan ke embassy di kota masing-masing. Tapi kalau nggak salah adanya cuma di Jakarta, di Kuningan. Jadi uh, di situ teman-teman uh, melampirkan beberapa persyaratan. Jadi kayak ada letter of acceptance, surat, surat penerimaan dari kampus. Terus, kalau misalnya memang dapat beasiswa, itu dilampirkan. Jadi memang, kalau ada beasiswa, jadi nggak perlu melampirkan uh, bank statement. Kalau misalnya memang dapat beasiswa cuma uh, sebagian, jadi bisa bisa teman-teman lampirkan juga uh, ya bukti bukti uang lah istilahnya gitu. Bukti uang selama satu tahun setidaknya jadi kayak 560 euro setiap bulan dikali 12. gitu di sini cukup simpel sih kalau nggak salah jadi teman-teman uh, nggak perlu khawatir kayak oke okay, harus print tiga bulan sebelumnya oh di sini cuma statement aja dari bank kalau teman-teman uh, bisa ngumpulin uang segini gitu uh, di, di Finlandia nggak nggak bakal dicek oh ini uangnya oke okay, hasil dari minjem atau hasil dari apa enggak nggak di nggak dicek juga Terus rata-rata memang uh, setahu saya teman-teman yang di sini semuanya sebulan-sebulan setelah nyampe di sini bisa part time juga Jadi bisa uh, bisa membantu dari biaya-biaya kehidupan sehari-hari itu di part time nya macam-macam yang bisa dilakukan mahasiswa untuk visa bekerja uh, kalau misalnya datang ke sini uh, langsung kerja untuk nyari kerja Berarti memang ada persyaratannya. Saya yang kurang-kurang ngerti. Cuma setahu saya memang nggak terlalu mudah juga. Karena memang uh, datang ke sini uh, untuk nyari kerja. Berarti ada beberapa. Setahu saya teman-teman harus dapat harus dapat tempat kerja terlebih dahulu sebelum bisa mengajukan visa untuk kerja itu. Gitu. Cuma kalau misalnya setelah uh, datang ke sini untuk kuliah, terus lulus, lulus dari institusi di Finland. Untuk ngajukan, visa, untuk ngajukan visa kerja, kemungkinan bukan kayak gitu sih. Lebih tepatnya, kalau setelah lulus, teman-teman bisa dapat satu tahun untuk bisa nyari kerja di sini. Jadi, lebih gampang. Ya, terima kasih. Sangat menarik, ya teman-teman ternyata uh, ja, uh, kalian jangan khawatir ya rekan-rekan jangan khawatir bahwasanya memang bisa untuk parten ya apalagi bisa nambah-nambah ya, nanti ya. nggak perlu takut yang penting modal dulu niat ya niatnya uh, niatnya diperbaiki terus kita coba apply beasiswa terus uh, mbak Linda boleh kasih tips nggak biar teman-teman kira-kira bisa uh, nembus beasiswa atau beasiswa yang kira-kira tersedia di temper university atau di Uh, apa namanya pemerintahnya atau government-nya itu apakah cukup bisa di-apply dengan mudah untuk teman-teman apalagi dari Indonesia ini? Iya, setahu saya Finlandia itu cukup uh, cukup simple ya untuk proses untuk proses aplikasi masuk ke kampus dibandingkan dengan yang tadi negara-negara uh, di tempat lain, uh, contohnya di Amerika kalau di Amerika memang begitu uh, lumayan lumayan ribet. Cuma kalau di negara-negara Eropa cukup simple. Cuma memang lebih simple dari negara-negara seperti Prancis. Kalau nggak salah juga saya dulu sempat juga mau ke sana, uh, dapat uh, letter of acceptance dari salah satu kampus di Prancis. Cuma untuk nge-apply ke embassy saya harus menye menyertakan uh, sertifikat berbahasa Prancis meskipun memang perkuliahan saya memakai bahasa Inggris. gitu Jadi benar-benar memang Cukup, cukup ribet juga kalau di negara-negara ya, Eropa Barat, ya, seperti Perancis. Cuma kalau di Finlandia, menurut saya, memang uh, cukup simpel. Terus, untuk kayak tadi, beasiswanya itu juga cukup simpel. Nggak ada kayak enggak ada kayak separate application untuk mendapatkan beasiswa itu. Semuanya ada di aplikasi di waktu kita daftar untuk sekolah itu sendiri. Nanti ada opsinya ketika kita mau diikut sertakan uh, untuk seleksi beasiswa itu tinggal seperti seperti aja kalau memang tapi kalau memang memang teman-teman mau diikut sertakan untuk uh, program uh, beasiswa atau memang berberpeng ini dapat uh, full scholarship yang bisa dapat beasiswa uh, dapat living cost juga atau biaya hidup hari memang ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan mungkin motivation letternya harus diperkuat gitu dan ada beberapa ya teman-teman bisa uh, bisa bisa research itu sendiri gitu yang pasti memang uh, Motivation letter-nya harus diperkuat kalau memang uh, tujuannya benar-benar ingin mendapatkan full scholarship. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa dapat full scholarship, parsial juga, kesempatan untuk uh, bekerja part-time itu juga setengah terbuka di, di, di Finlandia. Iya, banyak sekali ya. Kemudian-kemudian rekan-rekan, apalagi kalau yang penting niatnya dulu, coba apply dulu, apalagi tidak se... Serumit yang di, mungkin di Perancis Ataupun di US Kalian harus pakai CRI, GMAT Apalagi yang cukup kadang memberatkan kita juga Kita tahan dulu ya Mbak Linda